Bagi calon konsumen yang berada di 13 Koto Kampar dan Koto Kamparulu ataupun berada di perbatasan ya. Sumbar Riau, Pangkalan ya, pangkalan, yang, uh, Rimbo, Datar. Rimbo Datar Nah, yang melihat channel ini beruntung sekali bisa nanti pesan langsung tidak jauh uh, di jalan besar itu Simpang Candi Moratakus Nah, pastinya sangat mudah dijangkau sekali dan mungkin juga bisa diantar di ya Jantar langsung alaman, ya. antar alamat Jantar langsung alamat. seperti itu ya, ya. Uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini kembali lagi bersama channel The Desert Official Insya Allah, kita akan berbincang-bincang tentang dunia usaha, dimana uh, usaha ini adalah di bidang salah satu uh, uh, kerajinan tangan uh, untuk memperbagus rumah ataupun bangunan rumah impian kita. Tidak berlama-lama bagi yang baru stasiun di Dedy Z Official, silahkan subscribe uh, channel ini agar. ...selalu mendapat pembaruan dari uh, penampilan kami ini. Uh, dengan Bapak... siapa? Uh, dengan Bapak Zulfikar, Pak. Bapak Zulfikar, baik. Nah, Bapak Zulfikar. Tadi saya lewat di sini bahwa ada uh, sebuah kerajinan yang ya. tidak jauh. Rasanya di perbatasan Riau Sumbar ini, ya kira-kira nih Bapak Pikar, ya. Bapak Pikar. Bapak pikar, pikar boleh. Bapak Pikar, sudah berapa lama nih seperti ini, Pak? kalau untuk berapa lamanya, Bang? Uh, berawal dari sejak tahun di 2013. Wow, 2013 sudah lama ya. Ada sekitar 9 tahun. 9 tahun. ya, so 9 so tahun so sudah bergelut di bidang ini. Baik, ya. lanjut. Uh, tapi ini baru mulai sama orang uh, ya, ya, sama ya, ya, dengan ya. bos dengan bos ya. uh, setelah uh, teknik dan skillnya terkuasai semua ya kita berani mencoba lah uh, berani mencoba dan yeah. sekarang sudah berjalan berapa lama? Uh, 8 bulan 8 bulan, baik nah uh, boleh diceritakan sedikit uh, perkenalan dari bapak Zupikat dari mana dan kenapa bisa uh, bermukim atau bertempat di tempat uh, perbatasan Riau sumbar ini? Uh, ya yeah. Uh, nama saya Zulfiqarah ya. uh, Saya uh, lahir di desa Gunung Bungsu, Gunung Kecamatan Bungsu. 13 Kota Kampar Oke berarti boleh setempat ini uh, ceritanya, baik terus? Uh, kebetulan uh, ayah saya orang-orang tua betul, betul, ya. Jadi tiga tahun yang lalu uh, saya berkeluarga mendapat istri orang air tiris, air tiris. Uh, uh. Baik, baik, baik, terus? Uh, jadi uh, setelah tiga tahun, buru uh -huh terpikirlah uh, ingin membuka uh -uh. usaha ini uh, di bidang kerajinan dari semen, uh -uh. Uh, dan kita mencari tempat survei di beberapa lokasi kan, yeah. uh, kebetulan uh, mendapat uh, lokasi di titik ini uh, uh, Desa Kelurahan Batu Bersurat, Batu Bersurat. Yang tidak jauh dari Kampung Halaman Gunung Bungsu. Artinya bekerja sambil bisa pulang kampung seperti ah, yang bisa. Oh. <laughs> Oke, okay, luar biasa. Ternyata memang pekerjaan ini juga bisa membawa mem mempererat silaturahminya ke kampung halamannya dengan ah, saudara-saudara kampung ah. halaman. Baik. Nah, setelah 6 bulan ini, apa yang Bapak rasakan kira-kira uh, usaha Bapak ini? Uh, untuk Uh, satu tahun pertama ini ya bang, alhamdulillah uh, mendapat respon yang baik dari kecamatan 13 Kota Kampar ataupun Kota Kampar dulu. ya ya ya ya. ya uh, udah nampak perkembangan bulan ke bulan grafiknya itu meningkat ya. alhamdulillah. Ya, ya. Uh, untuk satu tahun ini mungkin masih berkenalan gitu ya. Oh, kenalan ya. Artinya memang uh, memang biasalah yang namanya ini ke keinginan kita tinggi, ya, betul, tapi bang. alhamdulillah syukur lah gitu cukup buat ini operasional dengan alhamdulillah cukup. Uh, dan boleh tahu nih uh, apakah bapak Pekan sendiri atau ada anggotanya uh, untuk memproduksi ini? Uh -huh. uh, mungkin tidak sanggup sendiri pak. Oh, ya? Uh -huh. Kita uh, bekerja untuk satu tempat ini dua atau tiga orang tiga orang, dua iya. atau tiga orang. Baik, ternyata juga bisa menambah peluang nah, kerja bagi peluang kerja bagi saudara-saudara. Yeah, bang pikar ya, Pak pikar ya. Uh -huh. Baik, nah, apakah di sini saja atau sudah sudah berpikir untuk menambah cabang? Oh, uh, sudah, sudah, bang. Sudah, sudah. Dalam jangka enam bulan sudah membuat cabang lagi. Uh, kemarin pas dalam jangka enam bulan, sekarang sudah jalan delapan bulan. Delapan bulan. Oh, oh, iya, iya. Alhamdulillah cabang kita buka di Uh, kecamatan uh, Kota Kampar, Kampar Hulu, Desa Tanjung Luar dan biasa Dan alhamdulillah udah berjalan ya, ya. 2 bulan 2 bulan ya. Artinya, kabar gembira sekali buat warga kita yang berada di perbatasan Dio Sumbar ya. 13 wilayah, 13 Kota Kampar dan Kota Kampar Hulu Ternyata tidak susah-susah lagi ke uh, kabupaten seperti itu ya Ataupun ya, jauh dari desa untuk Tujuannya mendapatkan ini ya Lanjut, mm -hmm, lanjut uh -huh. Tujuannya ini pun untuk memudahkan akses, uh, uh, memperlengkat uh, uh. Uh, konsumen untuk uh, uh, memerlukan bahan-bahan uh, bangunan ini baik-baik ya, lift ataupun uh, ventilasi udara nah, ya, ya. jadi apa saja yang bisa didapatkan ya. oleh uh, calon konsumen ini uh, maksudnya ini yang diproduksi ya, apa saja yang diproduksi seperti uh, itu uh, untuk produksi kerajinan ini uh, yang pertama Uh, tiang relief mm -hmm. siap cor, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, berbagai motif dan ukuran, ya. tentunya kekinian, ya, ya. betul, uh, uh, selalu upgrade terus, ya, uh, selalu upgrade. Iya, uh, terus lanjut, lanjut. Yang kedua juga menyediakan, eh. Uh, Uh, ventilasi udara oh, Atau iya. sering kita sebut dengan Angin-angin, lupang-angin Atau kerawang Iya, iya, bisa juga Iya, yeah, iya, yeah, betul, betul Juga betul -betul. berbagai motif Dan ukuran yang Yang Yang Bervariasi Nah, begini nih Pak Pika mm -hmm. uh, Bercerita tentang tiang relit ya yeah. Tentunya uh, Banyak sekali pengrajin-pengrajin yang bisa membuatnya Gitu ya yeah. Ada Ada yang dicetak Dan ada yang memang uh, Di, apa namanya di manual seperti oh, itu ya, manual ya, manual ada. itu mengenai harga, kira-kira menang mana? Uh, kalau untuk harga ya, semua masyarakat mungkin, uh, mayoritas sudah tahu semua ya Iya yeah. uh. untuk relit uh, langsung siap jadi, yeah. itu mempunyai kalau masalah harga artinya mahal? bukan, bukan mahal atau jadi, gimana? Keringanan se separoh dari relief manual. Arti, gitu. Artinya adalah dengan membuat atau membeli yang dicetak ini ya, dibanding dengan ini manual separoh. Ya. Oh luar biasa. Lima itu Kalau bentuk lebih kurang sama. Kalau bentuk sama sama ya. Sama. Artinya adalah ketika kita sudah membuat tiang rumah ya. terus belum relief ya. itu bisa di, di yang diceta, ya iya, masih, oh, masih bisa, masih bisa ya, oh, okay. Terus itu pakai sistem belah, oh ya kita belah gitu. belah itu. dua dulu, kita belah dua baru ini, baru dicor, di, di dicat, di cor. cor, baru finishing, finishing lagi, ya. Seperti, hasilnya sama, hasilnya sama ya, baik-baik, luar biasa, eh uh, ini nih, kira-kira nih, apa yang bisa Pak Pika sampaikan ke calon konsumen, selain tadi harganya, beda separoh dengan bang oh, apa manual ya. apalagi kira-kira atau oh. ada ini uh, servis langsung gitu ke rumah atau bagaimana uh, untuk itu uh, calon konsumen uh -huh. yang berniat me membutuhkan barang ini uh -huh. kita juga menerima uh, jasa pasang oh jasa pasang ya ya, ya. artinya uh, sudah paham dengan ya, ini ya kita sudah menjamin uh, jasa pasang uh. untuk kualitas yang bagus Kualitas bisa ya. bagus ya, ya. Baik, baik. terus ada lagi nggak kira-kira atau belanja sekian terus, uh, ini apa dikasih uh, persentase pengurangannya sekian ada kayak gitu enggak uh, belum itu masih itu enggak nggak perlu itu dia uh, ya, iya nggak perlu di share hmm. lah gitu. yeah, tapi yeah, yeah. intinya adalah harga pasti bersahabat harga bersahabat Allah oh, baiklah seperti itu nah bagi calon konsumen yang berada di 13 Koto kota kampar dan Koto Kamparulu ataupun berada di perbatasan yeah. sumbar riau pangkalan ya pangkalan Mungkin yang uh, terimodatar Datar nah yang melihat channel ini beruntung sekali bisa nanti pesan langsung tidak jauh di Jalan Besar, itu Simpang Candi Muara Takus. Nah, pastinya sangat mudah dijangkau sekali, dan mungkin juga bisa diantar di ya, Antara langsung. Ya. Antar alamat langsung, alaman. seperti itu ya. ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih waktunya Pak Fikar. Ya. Kami berdoa semoga usaha Pak Fikar ini selalu meningkat, dan juga membawa keberkahan bisa membawa banyak bekerja nanti untuk proses uh, ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh